Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wakaf, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, tim BWA akan berangkat ke Kalimantan Barat untuk melaksanakan kegiatan Indonesia ngaji di Pontianak, Ketapang, dan Pulau Kalimantan. Dan demi Allah yang memegang jiwa ini, kembali kepada konstitusi itu berarti kembali kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menurunkan satu agama. Udah ketemu tadi Ali Imran, depannya Aman Nabillah. Udah dibaca yang keras coba. Wa unzila alaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Rasul ba Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa lahum muslimun wa man yabtaghi ghairal islami diinan fala yuqbal وَهُوَ wa huwa fil akhirati Apa artinya? katakan aku beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an dan juga kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Lasbat dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbih bayangin dan seluruh nabi la nufarriqu baina ahadinhum tidak satupun pembedaan nggak satupun ada yang perbedaan di antara para nabi karena indahnya indahnya lahir Islam sekarang tim BWA ada di Pelabuhan Rasau Kalimantan Barat. Kami akan menuju ke Ketapang. Al-Quran akan terus Melayani umat Akan terus melayani Dimanapun umat berada Dan membutuhkan Karena zikir itulah yang membuat istiqomah, Maksain Karena kita ini tidak istiqomah karena dideketin sama syaitan Dan cara untuk mengalahkan syaitan itu adalah diantaranya itu adalah akhlak yang baik Karena akhlak yang baik itu syaitan nggak bisa deket Kami tim Wakaf Al-Quran bersama tim Muni akan berlayar ke Pulau Karimata lihat Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab sebagai contoh ketika Nabi Muhammad sampaikan jadikanlah witir sebagai penutup salat maka Abu Bakar Siddiq begitu salat Isya salat ba'diyah langsung salat witir dari BWA mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung dengan sepenuh hati kegiatan kami di Kalimantan Barat ini kepada PONPES Munzalan Pontianak kepada tim Ustadz Haikal Hasan kepada Lantamal 12 Kalimantan Barat dan Komando Armada 1 TNI AL yang telah membantu kami e, penyeberangan dari Ketapang ke Pulau Kalimantan. Juga kepada seluruh tim BWA yang telah bekerja dengan sepenuh hati sehingga terlaksananya event Kalimantan Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بآكم الهاكمين